USD CAD bullish, tunggu sinyal valid. Harga USD CAD kembali berkonsolidasi dan bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27111 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26813. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081. 2, 1, 2 9, 8, 3, 1, 0, 1. sekali lagi, 0, kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.